saya ini sipek, itu gimana ya, ya saya sudah ngerti setengah nakal senengnya dijawab rasaboso ya. ya tapi masalahnya secara fair kalau kamu melanggar kamu harus puasa terus, kamu melanggar konstitusi ilmu, memang masalber punya diskon, boleh tidak protes dengan ketentuan pekeh, mengkaji yang sebanyak-banyaknya, itu tadi misalnya Anda seorang supir, supir permanen, supir bis bersama truk kan bisa lihat ya, kalau bis kan, apa ada jenisnya ya, seperti bis jurusan Surabaya Semarang, saya akan sering lihat bis jurusan Curabaya kadang-kadang supirnya melihat saya, saya tanya, bis saya ini supir saya ini romantan itu, gimana ya? ya saya sudah ngerti setengah nakal, senengnya di Jawa rasa posoknya, saya santai. tapi masalahnya, secara pekeh, kalau puasa terus kamu melanggar konstitusi ilmu memang musafir punya diskon boleh tidak kuasa, pertanyaannya bayarnya kapan nong sabal ya nyuber lagi duduk dia nyuber lagi nanti sampai romaden ya nggak terus ya pas kamu cuti biasanya cutinya apa sakit boleh diskon lagi karena sakit coba nggak anda kan jadi ahli fikih milik zaman terus kaya ustaz-ustaz sini kayak, Ustaz -Ustaz kayak dusan UI kan pasal dusan UI Universitas Islam gak islami kan enggak mungkin mungkin memilih kosong kan masanya ini kan hukum untuk orang kebanyakan gak boleh hukum ngosok kekuat bu sahur jam setengah empat ngobel vitamin pokoknya harus kuat itu gak hukum itu saran hukum itu beda dengan saran itu peki maka menjadi perdebatan yang namanya pergi itu apa Menurut Imam Shafi, pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing, yang tidak wilayahnya, namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hambal enggak. Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir, yang seperti itu, namanya tidak pergi, tapi kerja. Makanya kata Imam Ahmad bin Hambal, "Muji atau orang yang berprofesi, yang profesinya nggak harus pergi, nggak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Sekali di status kan pergi Maka ikut status yang dikatakan Allah dan Roto dapat diskon Boleh tidak puas. Itu status Jadi makanya kalau mudi musafar itu namanya orang pergi atau orang, kerja. orang kerja Maka perpikirannya Imam Ahmad bin Hanbal Seperti itu harus kuasa Karena dia adalah pekerja Bukan musafir